Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys? Balik lagi dengan gua Adi Sisutop di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground.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 Mulai dari beberapa skin senjata terbaru, next inkubator, sampai dengan aksesoris baru dan lain-lain Oke, okay, yang pertama ada skin senjata terbaru untuk beberapa senjata di game Free Fire Yang pertama ada skin terbaru dari senjata AK-47 Nah, kalau kita perhatikan skin terbaru untuk senjata AK-47 ini Memiliki desain tema seperti tentara-tentara gitu ya cuy Lumayan keren sih walaupun tidak ada animasi yang spesial dari skin baru ini Terus ini tampilan dari skin terbaru untuk senjata AWM Untuk desainnya masih sama dengan skin AK-47 yang tadi ya, gak beda jauh cuy Terus ini tampilan dari skin terbaru untuk senjata M60 Terus ini tampilan dari skin terbaru untuk senjata UMP Untuk statistik dari beberapa skin terbaru tadi belum diinfokan bagaimana statistiknya cuy jadi kita tunggu info lanjut dari beberapa skin terbaru ini gitu kan okay. Dan jika terdapat beberapa skin baru dengan desain atau tema yang sama seperti ini Itu biasanya hadir atau rilis pada shop di game Free Fire cuy Yang kedua Ada info inkubator terbaru Sebelum kita masuk ke apa saja hadiah-hadiah yang akan hadir pada event inkubator terbaru nanti Dan bagaimana tampilannya Mari kita lihat terlebih dahulu trailer dari inkubator terbaru ini cuy Oke lagi bikin story jedak-jeduk ya kan Tata-tata-tata, Lempar granat Waduh selfie selfie nggak tuh dan untuk tema dari inkubator ini seperti hip-hop atau rapper gitu ya cuy eh bentar-bentar bau-bau skin terbaru dari senjata VSS nih cuy kalau skin yang dipegang sama karakter cewek itu kan skin mini shotgun yang rilis pada salah satu hadiah elite pass ya kan Terus yang skin yang dipegang sama karakter cowoknya ini belum ada cuy Dan belum rilis ya kan di game Free Fire Untuk lebih jelasnya tampilan dari skin terbaru untuk senjata VSS ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Ehm, um, akan rilis di mana ya skin terbaru VSS ini? Apakah di event? Atau di weapon Royal? Dan bagaimana statistiknya kita tunggu info lanjutnya nanti ya jadi tungguin aja cuy okay. Dan untuk bagaimana tampilan dari beberapa set bundle terbaru yang akan rilis pada inkubator nanti Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Ini untuk tampilan dari blueprint inkubator dengan tema hip hop Terus ini untuk tampilan set bundle inkubator hip hop Untuk karakter cowok dengan desain berwarna ungu Keren sih ini cuy kalau gua lebih suka sama desain skin penutup kepalanya sih terus di sini juga terdapat animasi seperti cahaya kayak berkilau-kilau gitu cuy untuk tampilan set bandelnya terus terdapat desain tato seperti sayap gitu cuy di bagian punggungnya bakalan jauh lebih keren lagi sih jika kita gabungin set bandel inkubator hip-hop ini dengan set bandel lain gitu kan? Terus, ini untuk tampilan set bundle inkubator hip hop untuk karakter cewek. Untuk desain set bundlenya tidak terlalu menarik, tapi lumayan lah kalau buat koleksi default kita, ya kan? Dan dikabarkan dua set bundle ini itu adalah dua set bundle paling bawah pada hadiah inkubator nanti, cuy. Kalau nggak salah. <tuh> Terus, ini untuk tampilan set bundle inkubator hip hop untuk karakter cowok dengan desain warna putih keabu-abuan. Terus, terdapat tato joker di bagian punggungnya, nih, cuy. Terus ini untuk tampilan set bundle inkubator hip-hop untuk karakter ceweknya Untuk desain warnanya masih sama dengan set bundle versi cowoknya ya Untuk animasinya masih sama seperti dua set bundle yang pertama tadi Ya animasi berkilau-kilau gitu aja ya kan huh? Terus ini untuk tampilan set bundle utama dari inkubator hip hop untuk karakter cowok Nah di sini animasinya lebih banyak dan keren daripada skin yang tadi cuy Ya iyalah namanya juga hadiah utama ya kan Pasti lebih keren lah tampilannya Animasi tato yang ada di lengan kanannya cuy coba lihat Beraura-aura gitu kan cuy Terus ada logo Tato Skeleton atau tengkorak di bagian punggungnya nih. Wow. Terus ini untuk tampilan set bandel utama dari inkubator hip hop untuk karakter ceweknya. Untuk desain warna animasinya masih sama dengan set bundle utama versi cowoknya yang barusan Tapi kalau untuk gue pribadi lebih suka desain set bundle yang versi cowoknya sih cuy Gak tau kenapa Kalau set bundle yang versi cewek itu kayak biasa aja gitu Gak terlalu tertarik cuy Tetapi itu balik lagi kepada diri kalian sendiri Tiap orang, tiap player pasti memiliki selera yang berbeda-beda ya kan? Jadi gimana cuy, tertarik mengoleksi salah satu set bundle terbaru dari inkubator hip hop nanti? Yang ketiga, ada skin terbaru dari parasut dengan desain tema inkubator hip hop Yang keempat, ada skin terbaru dari loot box dengan desain tema inkubator hip hop. Yang kelima, ada aksesoris kacamata terbaru. Nah, tampilannya hampir mirip sama kacamata profesor yang menjadi musuh di film Spider-Man 2 ya. Huh? Cuman di sini warnanya oren oren kuning, cuy. Boleh-boleh nih skin kacamata gitu kan. Garena kreatif. So I'm alone, I'm so so Yang keenam, ada pembaruan pada baju hadiah dari kenaikan rank master. Diinfokan bahwa baju master yang merupakan hadiah saat kita berhasil naik ke rank master ini Yang tadinya kita gunakan di in game akan tertutup fast Setelah diperbarui nanti akan tidak tertutup fast lagi cuy Entah pembaruan ini hanya ada pada Free Fire Max, atau akan hadir juga pada Free Fire original biasa. Yang ketujuh, ada dua hal yang membuat banyak player Free Fire kesal dan terganggu setelah update terbaru kemarin. Yang pertama ada Demag HS atau Headshot, menjadi lebih kecil dibandingkan Demag Headshot sebelum update kemarin cuy. Tolong gitu kan? Jika ada pihak Garena yang menonton video ini, bisa lah secepatnya ditangani masalah mekanisme atau bug the mic headshot di game Free Fire ini ya kan? Yang kedua ada bug atau mekanisme yang berubah setelah update kemarin. Yang tadinya saat kita keluar dari aplikasi game Free Fire, terus kita membuka kembali aplikasi game Free Fire, itu langsung melanjutkan game yang sudah dimulai. Tetapi setelah update kemarin, banyak banget yang komen yang DM ke gua, 'Bang, kenapa saat saya keluar dari aplikasi Game Free Fire terus saya mencoba membuka aplikasi Game Free Fire lagi, malah saya keluar game dan loading game lagi, bang? Jika ada dari kalian yang mengalami hal seperti ini, bisa komen di bawah ya, cuy, biar gua bisa tahu seberapa banyak player yang mengalami hal ini, dan jika banyak...' ntar gua usahakan hubungi pihak Garena terkait masalah ini oke okay. yang kedelapan ada info weapon royal terbaru nah diinfokan bahwa skin terbaru untuk senjata M60 dan SVD ini akan menjadi hadiah dari weapon royal selanjutnya untuk skin terbaru dari senjata M60 ini adalah hadiah utama dari weapon Royal terbaru nanti Dan untuk skin SVD ini Merupakan hadiah kedua dari weapon Royal terbaru nanti cuy Untuk statistik dari skin terbaru M60 ini adalah Magazine nya main 1 Akurasinya plus 1 Dan armor penetration nya plus 2 Waduh Baru kali ini nih ada skin senjata yang menambahkan armor penetration Kalau nggak salah ya cuy Parah sih um, Apakah bakal banyak yang pakai Senjata M60 nanti ya Dengan adanya skin yang Menambah armor penetration nih Terus untuk statistik Dari skin terbaru dari senjata SVD adalah Red of fire plus 1 Magazine plus 1 Dan moment speed nya Minus 1 Lebih bagus damage sama akurasi Yang ditambah sih kalau menurut gue